remorut tangan. Hmm. lu, gila kali. Gua ngamuk ini, Bos. Saya ngamuk, Bos. Hmm. You got a friend in me. You got a friend in me Yo what's up my bro, apa kabar semuanya Oke, kita kedatangan skin legendary terbaru lagi nih my bro ya skipper legendary men Sudah yang keberapa ini my bro ya Wah gokil ma bro Dan ini ada karakter cewek yang menarik sih Kalian lihat deh my bro, ternyata ini arteri loh my bro Wah Gokil, arteri dengan model rambut terbaru. Ocha nggak expect kalau ini arteri beneran. Ocha nggak expect ya, dan kita kedatangan peacekeeper legendarinya nih. Woo! mantap sekali ya Ma Bro ya warna warni cuy bukan kalau Duty banget tapi nggak apa-apa sih ya Biasanya bocah-bocah yang kayak gini demen nih ya walaupun gue sebenarnya suka-suka aja ya Ma ya jadi untuk kali ini pengen top up Ma Bro langsung aja ke website www.odzstore.com Ma Bro udah gua tulis linknya di deskripsi di bawah ini Ma Bro ya top up itu cuma 1-3 3 detik aja pilih yang gak rena Ma Bro pastinya aman prosesnya pun instan Ma Bro ya atau kalian pengen jual atau beli akun langsung aja follow Instagram at kita Jubel titikin Ma Bro ya di sana akun yang mantap-mantap deh pokoknya Ma Bro dan dikit lagi juga Lebaran harusnya gaca ngasih sih kalau Lebaran Lebaran gini Maurek. Term ini malah lah Oke, okay, yo let's go kita langsung aja Ma Bro review. Kita lihat Ma Bro, ini skinnya harus cah lihat Bro minimalis sekali ya dan tidak terlalu lebay ya. Wow ini lihat tuh kalian liat ya. lihat aritonsetnya ya terlihat sekali Ma Bro sangat simpel menurut Ocha. Lihat, kalian gimana Ma Bro? Rumah simpel aja orangnya. Suaranya agak apa ya ada noise noise sedikit mah bro ya tepatnya itu pas kita habis nembak kayak tret tret gitu loh agak menengganggu sih gimana ya namanya skin legendary ya kan biar ada efek-efek lain biar ngesama-sama sama skin default ya pasti harus dibedain sih mah bro ya tapi waktu YouTube nggak perlu skin mah bro. Komen di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Yuk langsung aja kita main keren kecil. Let's go. Ayo, imah iya, bro, coba deh di dalam game. Sate kita ratakan. Bentar bentar bentar bentar bentar. Kuk mati ya. Maafin aku deh imah bro. Jago-jago badminton, mesinnya ya Nggak jago sih musik, ukuran saja, dimainin santai mau kita kalau main dulu ya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, santai, santai, belum ketahuan. Kalian dulu enggak sih? Oh. Astaga, lu ditaguh Cok. Asal Dapat lagi dua ya. Bukan ngambekin ya walaupun musuhnya lagi susah-susahnya nih. Ah ya lah, kegerata mah bro, bisa so, ngompet tu musuh. bantai-bantai. Mati gue asem <tip> stavre lazim, stavre lazim, stavre. Lai, ilai, <gif> Bujuk bone, baju lampu slow, trip makan lu, gue petinju. Tinju satu, satu lagi juga bisa kena, gunung bang. Okay, bang. Okay, mati lu gila kali gua ngamuk ini bos. Cedeket ngamuk bos. Sudah lihat cedeket ngamuk belum bos? Ini bos lu kasih paham dong. Yaw lu. Gue kira gua pakai gunho. Salah-salah salah teman-teman salah, salah, ya. Nah. Hmm. Putu bro. Eh, eh, nggak mati itu yang di bawah. Gua dibunuh dari tangga ternyata mau Masbro, jangan lupa injak deh Aduh, dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi, ngap Telo satu, satu orang mati. kalem kalam Biar belakang ada orang sih. Tenang, tenang, tenang, tenang. Oh, tremor oh, tuh tangan. Tremor tuh tangan Aneh musik Tremor tuh tangan Hmm Tremor tuh Eh itu bokong gue. Aduh ini orang asam bener menang ya udah, menang cuy, ya kan? bantai bante bosku. Wuh, wow. wih kalian lihat tuh mau Temen gue sampai minus semua tuh di game barusan tuh. Wah gokil gua dong yang gak minus cuy. Huh, wow. memang mantap sih ini musuhnya kali ini ya. Yo ma bro, gue ada di dalam game. Dapat yang destroy Stand off. Let's go. santai dulu ngasih santai dulu ngasih kawan spot. nah mati lo mati gak sih lo kasih paham aja yang serem-serem cuy gimana alasnya bro gak ada, wah wow, dia udah muter-muter seperti ya ma bro, di mana ya musuhnya? Ya? santai dulu gak sih, Nenek gak sih? udah dicek belum cuy? nggak ada, wah rata teman kita bro, sih berapa tuh ya? ah stream dulu deh ma bro ya stream Ah, stimpson udah kurang banyak, cuma satu bro. Lu buang, buang, lu suku buang, gitu dikasih buang, buang. Menurut kalian gimana nih, Ma Bro, Piskiver? <tuk> yeah, ya, dual akses munculnya, ada sayang banget. Gue tahu tuh depannya udah ada. Kita akan bikin gaming cepat, mamro ya. Cepat selesai. udah dua kosong nih cuy. Kosong? Ada orang cuy. Lu muter lagi nih ku berkarta seperti itu, ini, nice, gimana mana tulasnya? Gua nggak tahu mau. Mantap ya. skin ini simple bikin main tuh jadi lebih efektif gitu ya. Nggak terlalu banyak efek ya kalian lihat sendiri mah bro. Kalau bener efek kan ntar jadi repot ya. kita tutup sama efeknya inilah itulah. What? Ah kalo gue mesui split. wow temen kita jago juga membuat ini tuh benar-benar cepat gitu udah 4-0 aja nih game Next, yeah. destroy the objective you got the bomb Banding yang sangat cepat <gambar> Mantap Mabru Ya sepertinya kita sudah selesai Mabru Dan ini adalah garis gun speednya Mabru Silahkan dilihat Mabru ya. Di antara Gensi suppressor Task force barrel Adjust stock Double stack magazine Dan yang terakhir Firm grip tape Oke okay? mantap bukan Mabru Dan ya gitu aja untuk video kali ini Mabru Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa like-like video ini Mabru Subscribe Serta aktifkan yang Mabru ya Biar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ Kayaknya gitu aja video kali ini See you Mabru Dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next